kan huh? lihat itu kau bisa bilang baik-baik kan ada mama ngesen kanan. Woo! Hei, tunggu! Eh, hey, tunggu! mau tunggu! Eh, tunggu! aja Eh, eh. tunggu! gitu? Hah? Eh, Eh, Eh, Eh, Kasih jarak aman. Lagian ini mobil lambat banget, Pak, di depan saya. Padahal jalanan, lihat tuh, lagi kosong. Kau bisa bilang baik-baik, kan? Eh hey, Pak. Hah? Silakan gunakan jalur kiri agar tidak menghalangi kendaraan yang lebih cepat. Akhirnya... Hmm. Emangnya jalanan punya Bapak. Hmm. Hah? Astaghfirullah. Oh, Kok ada lagi sih? Bapak, halo. permisi Pak. Kalau pelan di kiri, Pak. Eh, hey, drum Jangan terlalu mepet. Nanti kalau dia ngerem bisa bahaya. Hah? Ah, Pak. Tuh. Kayak nggak tahu saya saja. Saya kan mahir menyetir, cago bisa satset satset. <laughs> Lagian kalau dia ngeremkan kelihatan nyala lampu remnya, pak. Hah, terserah kau lah. Masih hidup. Wah, alhamdulillah. Ternyata kamu nyelamatin saya. Atur Nuhun Pisan, Kang. Terima kasih banyak ya. Aduh, tidak jadi masuk rumah sakit deh. Eh, masuk bengkel maksudnya. iye sama-sama bang. Tapi lain kali hati-hati ya Jangan terlalu mepet sama mobil lain. Bahaya. Trungtung, kan sudah kubilang. Jangan terlalu dekat. Untung ada bang Jack. Jadi selamat kau. Iya, Pak Tuh. Saya sadar sekarang. Saya benar-benar minta maaf. Saya janji nggak akan ulangin lagi. Swear. Nah, kalian berdua. Kamu saya tilang karena tidak menghidupkan lampu sein. Dan kamu karena lampu rem yang tidak berfungsi. Sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Nah teman-teman itulah pentingnya lampu sinyal baik itu lampu sen, lampu rem maupun lampu mundur karena kita bisa memberitahu kemana arah kita kepada kendaraan lain agar tidak terjadi kecelakaan Sekali lagi terima kasih ya Kang kalau nggak ada Kang Aduh saya nggak tahu jadi apa itu keren pisana Kang mah Ya saya mau udah kenyang di jalanan Bang. Makanya kita harus selalu waspada, perhatiin tuh lampu sinyal dari kendaraan lain. Jangan cuma perhatiin bensin naik doang, pusing. Hah? Eh, Kang, lihat itu, ada mama ngesen kanan. Eh. Aduh, jangan-jangan belok ke kiri nih. Kerain mau belok ke kiri. belok ke beneran ke kanan. Eh, eh, eh, eh,